Hari ini kami tim Peduli Sesama bersama dengan tim Paksel Jakarta Barat Nah kita akan membagikan 200 paket nasi kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan Nah ini gimana nih bang? Uh, hari ini kegiatannya nih menurut abang gimana? Apakah kita harus terus berbuat baik membagikan ke masyarakat atau gimana nih bang? Ya terima kasih pertamanya kepada tim Yayasan Tanp Harapan Yang sudah mengajak kami dari Paxel Kom Jakarta Barat Yang dimana uh, sangat antusias kami membantu Berkolaborasi untuk memberikan donasi, makanan, dan harapan kami. Kita bisa terus melakukan kegiatan ini yang positif dalam mengantarkan kebaikan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Jadi, siap. harapan kami tetap berjalan terus. Oke, okay. sampai ke depannya begitu. Siap, jadi vaksin punya slogan uh, "Antarkan Kebaikan". Antarkan kebaikan, siap. Balik. Kalau peduli sesama dari tangan pengharapan punya slogan "Bangkit Lagi". Nah, jadi terus bangkit lagi dan mengantarkan kebaikan buat orang luar. Untuk itu, ikutin terus kita akan membagikan nasi kepada saudara-saudara kita mengetukkan, let's go, sikat! Sikat! Oke bukan tipikal anak yang... Kalau puji ya aku dapat okay. mereka tuh bukan tipikal anak yang bandel, yang rusuh, kayak gimana? aduh kan ya tempanen banget, tantrum banget, oh nangis marah gitu. Mereka tipikal anak-anak. Jadi mereka masih bisa ya, sekalipun yeah. ada lah namanya anak-anak. Ya, Oke. Okay. Melihat backgroundnya mereka ya kak kayak kalau kita lihat backgroundnya ya ada yang ditinggal orang tuanya, ada yang, ditinggal yeah. yang ditinggal yeah. anak, -anak. Cuma kalau misalkan juga secara etitut, mereka enggak jauh beda. Kok sama etitut yang anak yang punya orang tua? Termasuk oke okay juga, loh. tinggalnya di lingkungan yang itu emang kurang banyak ya. Cuman mereka termasuk oke okay, nya secara karakter, oke, okay, mereka antusiasnya mereka. dia anak saya emang beda-beda ya karakternya dikasih Tuhan hari ya. Cuman kayak gimana caranya kita supaya bisa ngebentuk mereka itu karakternya bisa lebih berbentuk lagi gitu. Jadi lebih terarah. Secara personal, ini memang sangat excited lah ya buat ikut terlibat dalam program bersama gitu membantu teman-teman di luar sana dalam berbagi dari mungkin dari tahun lalu kita gitu, udah mulai jalan sejak pandemi dan itu menurut saya personal itu sangat bermanfaat karena kita nggak perlu nunggu orang lain tapi kita sendiri harus menggerakkan diri kita sendiri loh untuk membantu teman-teman yang lain termasuk kita terlibat dalam program dari Yayasan Tanah Harapan. nah disitu kan kurang lebih kita ikut terlibat ...kolaborasi, partneran dengan Paxel terutama dan inline juga dengan uh, tagline kita. Nah kita kan antarkan kebaikan, jadi kita pingin berpengaruh bagi orang, orang sesama di luar kita. Gitu, gitu. Jadi bukan cuma sekedar kita mikirin dari sendiri, tapi kita harus ada berbagi dan berdampak buat orang lain. Sehingga program-program ini sebenarnya sangat baik dan kenapa kita tetap ikut terus, gitu. ikut terus uh, terlibat dalam program ini dan kita pun berharap bersama-sama kita bergandeng tangan buat bisa uh, membantu teman-teman atau orang-orang di luar sana yang, yang lebih membutuhkan. Jadi harapannya program ini bisa tetap uh, berjalan terus ke depan dan dari harapan harapan harapan bisa mendapat berkat-berkat lebih dan pasal juga mendapat berkat lebih sehingga kita bisa salurkan ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Awalnya di luar ekspektasi, lebih uh, berbeda ketika kita terjun langsung. Nah, kayak feel-nya kita dapat ketika mereka ke tempat-tempat yang seperti ini, wah ternyata ya kita bisa lihat dari pengalaman ini, uh, ya mungkin ada orang yang memang sangat kekurangan tapi dan kita merasa tersentuh gitu secara personal, secara perasaan kita melihat mereka yang mana sekarang kita yang terjun langsung. Kita pengen ikut terlibat dalam program seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar kita untuk uh, kalau secara kami di profesional kerja mendapatkan upah, tapi kita pun harus memberi, jadi itu harus balance. Jadi kita harus membantu apapun sekecil apapun kontribusi kita dalam melakukan kegiatan ini ya seharusnya itu sangat um, mulia lah tugasnya ya. Walaupun kita tidak mengharapkan balasan apapun dari orang-orang yang kita um, distribusikan seperti itu.